Tengok Ha huh. Arisha oh, buat man. apa Hmm Oh Isalisha beli makan gak tuh Alisha buat apa Arisha? Oke okay, enggak Lepas tu kau dekat atas Aku tengok balik dibuat? Hei apa kau buat Arisha? Kita. Hei Hei Hei Gusta Hehehe Alis pusing pusing. pusing, pusing, pusing, pusing, pusing. Ah, pusing. Yayy. Yay. Memang ni ketawa-ketawa. Kalau dia sana, kalau dia sana stuck cepat. Bukang pun dia mah. Nah, nah. Pusing, pusing, pusing. Buat apa? pusing Kami orang Amerika. Amerika, orang sih. Sing sing. itu, sendiri. <laughs> <laughs> <Dila, laughs> Kita Jadi, pakai baju pengerasan. Nah, sing, jalan. Nah, jalan. Eh. Nah. Oi! neh, bah, jalan, neh, jalan, uh, no, huhuhu, sini, no, apa yang saya buat ni? Penat kah? Atau pun penat no, Tadi cek teriak Oh, tadi cek teriak Heee Heee He. Heee Kuala rakam diam-diam kau ah? Yeah. Iya, tadi Kira-kira <laughs> kau dengar kan dia ya, bising Heee oh. Heee Heee Ketawa, bener kau Ambil, ambil, ambil. Nos, oh, hmm. Nah, skuat ini ini dah boleh? Hmm, dah boleh, Alisha. Wah! nah nah nah terus aja oh astri ya sih ya coba lagi pusing siapa pusing pusing abang putar tolong pusing pusing kaki aku yang pusing kau yang kaya <laughs> Hehehe ya, eh, Aduh pemarah hei, Eh saya hey, tangga Pusing Pusing, pusing, pusing Pusing uh, Pusing kopi tangga sudah tuh Pusik. Pusik, hey. Pusing, pusing, kucing cepat cepat cepat cepat cepat cepat cepat cepat cepat <laughs> Gogogogogog, mm. go go, go. go, go, go. dimu nih. Oi, hati yang Eh, Eh, ya? Aduh, bye bye bye bye bye bye Anan. bye bye Nah itu ya, keluar ke pintu sudah Apa kan dia mau Mopi mana? <tuh> Buang, mau turun Tahu Allah itu ya? Turun Turun, tidak? Mulih, tidak turun <tuh> Pandai, tidak turun, tidak? Tidak, <tuh> tidak, tidak Gitu, tidak Gitu, lompatin ya. Oh, kita ambil juga Ui. Iya, bisa. Siap sudah makanan. Nah, nah kan turun ke bawah apa ya nah di oh, mana ini nah kan turun ke bawah marah marah mengamuk heh heh main bola. Oh.